Jelajah Borobudur, Bang Jateng Magelang, Jawa Tengah Sebagai langkah awal BIMA Power dalam merealisasikan program pengembangan memajukan desa terlepas pandemi COVID-19, Bang Jateng bertekad untuk membantu dan memajukan perkembangan desa. Kerjasama dengan universitas melalui hidroponik diharapkan bisa memajukan ekonomi dan ketahanan pangan warga setempat. Kami dari Fakultas Pertanian Unhas Tidar mengapresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sudah memberikan dukungan, memfasilitasi kegiatan ini sehingga menjadi sebuah kenyataan. Harapan saya dengan program dari Bank Jateng ini sebagai pemacu masyarakat yang lain supaya bisa menanam dan menikmati dan juga bisa menjual ke tamu-tamu yang datang ke sini. Bank Jateng bersama OJK memberikan sosialisasi kepada warga setempat tentang keuangan Transaksi dan kredit manajemen keuangan sangatlah penting dipahami untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi UMKM. Dan adanya bisnis matching berupa pembiayaan kepada UMKM di wilayah Borobudur oleh Bank Jateng. Bersama Bank Indonesia memperkenalkan transaksi elektronik melalui QRIS. QRIS memudahkan dan meningkatkan keamanan transaksi digital bagi para pelaku UMKM. Layanan transaksi elektronik pelaku UMKM juga bisa didistribusikan melalui Bimart, sebuah layanan yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan usahanya melalui media digital. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif dan penuh dengan sinergi ini diharapkan akan membangkitkan ekonomi di Jawa Tengah khususnya bagi masyarakat di sekitar Borobudur. Sektor UMKM yang menjadi andalan masyarakat setempat diharapkan juga dapat imbas dari manfaat bangkitnya sektor pariwisata di Borobudur ini. Bank Indonesia dan sektor perbankan, khususnya Bank Jateng, sudah mengajak para pelaku UMKM untuk menerapkan digital. Dan dalam hal ini, masyarakat sudah mengenal quick response Indonesia Standard. Oleh karenanya, tidak perlu ragu untuk berwisata, berkunjung ke Borobudur, dan berbelanja di UMKM setempat secara non tunai. Selamat buat Bank Jateng untuk kreativitasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi darah-darah yang lain. Kita sudah berkeliling lumayan tadi bagaimana kita tetap bertahan event Turdeboru Budur, tetap saja bisa kita laksanakan dengan retail. Kita pokoknya nggak mau kehilangan cara. Kita selalu mencari jalan keluar. Kalau kita membuat keputusan batal, selesai lah sudah tidak ada Turdeboru Budur 2020. Bima Power. Membangun cerita, membangun komunitas, membangun usaha.